Selanjutnya di episode 6 drama Kafe Minam Dang, Gopuri sepertinya akan kembali melakukan aksinya dengan modus operandi yang sama. Gopuri akan membakar korbannya dan menontonnya sampai selesai. Sementara itu polisi dan Nam Han Jun akan mengetahui jika ada korban Gopuri lagi. Nam Han Jun sepertinya akan segera menyelidiki kasus ini namun Han Jae Hui menghalanginya. Han Jae Hui masih tidak mempercayainya karena Nam Han Jun dianggap sebagai penipu. Han Jae Hwi bahkan mengancam dan mengatakan kalau dia selalu mengawasi Nam Han Jun dan timnya. Sementara itu, Han Jae Hwi dan timnya akan mencari berbagai informasi terkait kasus yang baru sekaligus mencari informasi tentang Choi Hyo Sob. Chado Won terlihat semakin mencurigakan dan sepertinya dia adalah Gopuri yang asli. Di sisi lain, Nam Han Jun akan meminta Kong Su Chol menyamar sebagai Choi Hyo Shop untuk menangkap Gopuri. Sementara itu, Nam Han Jun terlihat seperti berlari dan berusaha mengejar Gopuri. Dia juga bertarung melawan Gopuri namun dia sepertinya kehilangan kesempatan untuk menangkap Gopuri. Namun Nam Han Jun berhasil melihat luka bakar yang ada di tangan Gopuri. Hal ini akan menjadi dasar untuk Nam Han Jun menangkap Gopuri. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar.